Halo semua teman-teman berjumpa lagi dengan saya Tukurijal. Nah, jadi teman-teman ini ada si oren yang sudah terbengkalai, nah, tidak ada perawatan sama sekali. Jadi saya lihat tadi di semak semak juga, dikasihan. Nah, jadi untuk teman-teman saya akan melakukan perawatan atau buang pelepah-pelepah, kasihan juga ini umurnya hampir sudah setahun jadi tidak sentuh sama sekali selama saya taruhkan di polybed ini teman teman lihat, kondisinya sangat memprihatinkan sudah seperti kelapa liar ini jari-jarinya sudah banyak dan pelepahnya kering sendiri di sini tidak pernah dibuang. Padahal batoknya agak kecil. Jadi, teman-teman, nah, untuk sekarang saya coba membersihkan atau melakukan perawatan pada kelapa gading, gading ini. Oke uh, saya tidak melakukan perbedaan dulu. Ini cuman buang pelepah dan buang jaring-jaring saja, supaya dia cepat uh, pecah. Ini daunnya masih uh, seperti kelapa liar, belum ada pecah sama sekali. Oke teman-teman, selamat menyaksikan proses buang pelepah dan jaring-jaring pada kelapa gading yang terbuka lain jadi yang pelepah ini kita buang dulu a yeah. kelas barunya Atau buangnya nyari dulu biar nanti dia langsung taunya ke samping jadi <SILENCIO> yang eh kalau kita potong tadi kita buat sayat mawar jadi lebih cepat kering Oh, biar nggak patah. Karena tadi jaring-jaringnya -jari agak dalam, saya buang. Pokoknya nanti ada angin, dan patah. Seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya ikat karena tadi jaring-jaringnya terlalu kedalam, saya buang oh, dia takutnya nanti ada angin, dia patah jadi saya ikat dulu seperti ini ini dia kita lakukan saya juga jadi buat teman-teman kalau misalnya ada ketemu uh, kelapa liar seperti ini bisa dilakukan dengan cara buang pelepah jadi dia cepat kerdil biasanya ke kebun kita jumpa kelapa ini bagi pemula ya teman teman ada jumpa kelapa liar di kebun pindah ke dalam pot bisa dilakukan seperti ini biar dia cepat kerdil Oke okay, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, serta untuk untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, salam say.